jahe merah gagal panen gara-gara tanah jelek ini di wilayah Ciamis oh harusnya satu lubang itu minimas setengah kilo ini setengah on bos para petani mohon bantuannya gimana caranya komen ya